Cik, cik cik cik balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini ya yes, seluruh hari ini kita bawa modal gede 155 semoga kita dikasih profit mantas profit, profit mantap ya yes, seluruh di sweet bonanza pastinya ya yes, kita coba di 30 quick dulu yang bertanya kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku situs lo tergacor tersolid sandero jaga dunia akhir di sini WD berapapun pasti di mas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa apa ya bisa tahu info RTP slot hari ini itu apa ya seluruh ya dan cuma di pasukan 88 kita juga terjadi ya event menarik buat kalian semua ya seru apa itu eventnya event deposit bosku event depo 30 bonus 20000 khusus member pragmatik saja ya bosku untuk klaimnya bisa langsung ke grup tele saja Oh ya uh, untuk rules gimana cara klaimnya bisa langsung gaskan saja uh, untuk link gacornya saya sematkan di band komen wajib bak daftar pakai link gacor ya bosku biar kalian tahu dan langsung gaskan aja ke pasukan 88 pastinya untuk cara klaimnya bisa bisa langsung ke grup teles saja untuk link grup teles juga saya sembarkan di pin sudah Nanti embot kalian semua jangan ragu jangan bimbang manya cuma di pas 88 situs slot tergacor tersoleh antero ke dunia harap di sini wede berapapun pasti di balonas bosku dan cuma di sini satu satunya satu-satunya situs yang tersedia event new member depo 30 bonus 20 khusus member pragmatic pastinya yo langsung gaskan aja untuk link situsnya saya sematkan di pin komen jika ingin klaim langsung ke grup tele saja untuk link grup tele juga saya sematkan di pin komen pastinya Ya bosku, jangan ragu, jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 pastinya. Back to the game ya seluruh kita geser ke 10 turbo. Semoga kita dikasih free spin manis ini ya, yo. yo kasih dong yang manis-manis, yang gurih-gurih biar kita bisa JP, JP mantap pada pada hari ini ya, Sob. Ini buat kalian semua bisa dibantu like, komen, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu. Vios spin tersedia info slot gacor hari ini. Info slot hari ini, info slot gacor sweet bonanza hari ini. Info slot gacor bonanza hari ini, info slot bonanza hari ini, info slot sweet bonanza hari ini, sweet bonanza hari ini, sweet bonanza, bonanza, bonanza gacor hari ini. Intinya, semua yang berhubungan dengan sweet bonanza pasti kita punya, Bosku, karena kita ahlinya sweet bonanza pastinya, ya, Bosku lumayan-lumayan yuk langsung gaskan aja tadi kita Buya di 80 ribu semoga kita dikasih profit-profit mantap ya kita lagi tes-tes bui, bui aja lah. hari ini pengen spam bui nyampe profit mantap intinya cuma itu pengen aja spam bui karena ya lumayan-lumayan juga dari tadi pecahan-pecahan di dalam eh di luar tinggal kita cari profit-profitnya di dalam lain ya. sebagian sahabat di biasa kita modal nekat karena kita pemain modal receh pemain modal, modal receh pemain pencari profit selalu tambahkan profit di atas segalanya selagi ada kesempatan WD WD kan saja tapi kita hari ini sedang ingin berburu jackpot-jackpot manis jadi ya modal-modal nekat sajalah pambu aja ya, naik turun-naik turun kita lihat ratenya juga nanti lah ya Ini sembak sembak pertama kita lumayan 77.000 naik profit iman-iman ya naikin lagi 120 kita spam di 120 juga lagi 2000 hmm, lumayan no Anggur kalau turun mantap Anggur gilijo kasih dong dua nggak hmm, mau lumayan nice. lo naik lo naik-naik profit ini gue uh, berani nih habis ini gue di 120 nekat nih berani gue so, so, so, so. 145 yuk lagi dong kasih lagi dong belum dikasih lagi anjir Lumayan ya seluruh 145 profit-profit lumayan kita langsung naik ke 2400 dulu ki 4800 kita coba cocok 20 kali ya seluruh ya kalau nggak ada free spin, kita langsung gaskan buy di 180 atau eh 120 atau 80.000 lah dilihat saldonya nanti kayaknya sih dilihat-lihat sih harusnya saldonya awet nih nggak berdua masih di sekitaran 140 150.000 lah ya intinya buat kalian semua jika ingin bermain di sweet bonanza pastinya selalu mampir ke VOC spin dulu karena cuma di VLC spin kita berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini slot bonanza hari ini slot bo sweet bonanza hari ini slot sweet bonanza gacor hari ini sweet ini semua yang berhubungan dengan bonanza langsung gaskan saja ke face spin karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini ya bosku. Kita turun ke 80 kita spam buy lagi lah ya, kukira bisa gitu bu. buy di 120 ternyata tidak. Ini hari ini kita pengen spam, sombonya sampai profit-profit mantap. Intinya cuma itulah. Modal-modal nekat anggur jadi lumayan lah ya. Biru-biru-biru jeli biru, mantap perkaliannya lagi. nggak hmm, apa-apalah ya. Kasih-kasih dulu kali 12 nggak apa-apalah. Ya, yang penting modal-modal bui balik, syukur lebih loh. biar bisa kita buoy di bed-bed yang lebih gede gitu loh. ya dong. Mandek lagi perkaliannya. nggak mau kasih lagi, anjir. Rius. Udah lumayan nih. Jeli biru. masuk belum dikasih juga. Lagi dong. Ayo. Lumayan, yuk biru duduk-duduk semangat. Aduh, semangkanya kasih dulu. semangka mantap! semangka kasih, yuk berkaliannya lagi mantap. Lumayan kali 17 belas dari ya. Lumayan, lumayan super. Bi bi bi bi bi bi bi bi dong naikin lagi saldonya dong. Jangan-jangan jangan kau ragu. Jangan kau risau. Ayo, sweet bonanza airung kasih lagi dong. Aduh, ini mah kita cuma bisa beli di delapan puluh nih, kayaknya cukup lebih. Nah, biar bisa langsung. Aduh, enggak 80.000 puluh ribu lagi Gila aja lah ya. Kita langsung kocok-kocok dulu di 10.000 Nekat dua kali aja, 10.000 ya. Yuk, langsung alin di 80.000 lagi. Ini kita, ini teori pengurangan batu berani barbar biar saldo langsung naik Edan. Cuma itu sih pengennya. Kurang. Hmm. Lagi dong jeli biru. Hmm. Du, -du, -du, -du, -du, du ayo dong kasih kasih yang pecahan pecahan mantap. belum belum perkalian yang Edan gitu loh. Ayo. Kurang aduh hmm. lagi dong. Lagi dong lagi dong mantap yuk yuk sayang seribu sayang bosku balon pekaliannya mana lagi lumayan lah ya 5000 kali berapa ini kali 28 hmm, 143 habis ini kita buy di 100 laut 20 kita lagi berburu jackpot-jackpot manis kita berani nekat spam buy terus ya seluruh ya karena ya kapan lagi lah kita main burger kayak gini Lumayan uh balonnya balonnya lagi menteri ini Ini ini ini ini Nggak pakai lama nggak apa Kayak rem dia kita langsung gaskan Duit di 120 ya Saya saya saya saya kelar spin ini Khusus spin spin lagi apa ya langsung gas pun Gue aja di 120 Hmm langsung gaskan Saya putar dulu Kita buang kocokan-kocokan mentah -kocokan yang ayo, hmm, lagi langsung gaskan ya Bu di 120.000 aja kasih hmm, semoga kita dikasih profit-profit mantap nih Ayo dong Hai dong sweet ponanza kasih yang manis-manis kasih yang gue gede mantap ya pisang jadiin dulu. Uh, dulu dulu dulu pisang jadi dong mantap tuh anggur kasih Uh, duduk malam manggis pecah buruh lagi jadi biru aduh lumayan usul 14.000 kali kali berapa ini kali berapa ini 55800 hmm, fix auto WD kita sini seluruh jangan sia siakan kesempatan WD karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya lumayan profit ini jadi kapan lagi kita langsung guys Ken WD WD kan saja sehapis-hapis ini ini udah cukup lah ditambah ini syukur Enggak pun enggak apa apalah ya ya Sayang, tadi kali 25 lima tahun. tapi enggak apa-apa. Kita sudah profit, profit lumayan lah. Aruh. Intinya, buat kalian semua, selalu tambahkan WD, selalu tambahkan profit. Karena kesempatan WD dan kesempatan profit enggak datang buat kali nyaman, manfaatkan sebaik mungkin ya, bosku. Hmm. Intinya, karena kita pemain modal recep pemain, mencari profit, pemain penduru pemburu jackpot ya. Jadi, ya, selalu temakan WD di atas segalanya walaupun peternya masih bagus atau apa kita langsung tinggalin aja karena ya kita nikmati aja mumpung lagi gacor kita langsung atau kabur saja lah. Biarin rezekinya buat orang lain Kita udah cukup segini saja intinya buat kalian semua seperti itu terima kasih yang sudah menonton jangan lupa dibantu share-share nya saya visus pinur diri bye-bye seluruh salam jackpot